Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari shopee di mana saja berada. Semoga sehat-sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Oke. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam membuat pot pada tahap pengajian Sebelum ke tahap pengacian, kita buat melang terlebih dahulu dan seperti inilah bentuk mul yang sudah saya buat tinggi mul ini 11 cm kita jepit ceng dengan ujung tang terus ujung mul ini kita haluskan dengan amplas supaya lebih mudah dalam tahap pembentukan pada proses pengacian nanti lanjut Pada tahap proses pengacian ini, kita harus menggunakan mol yang sudah benar-benar enak untuk kita gunakan, sehingga dalam proses pengacian cepat terbentuk dan hasilnya rapi. Jika teman-teman pada proses pengacian terlalu lama dan susah rapinya, sebaiknya kita berhenti terlebih dahulu untuk memeriksa mol mungkin permukaannya kasar dan yang lainnya. Bisa juga cara memegang molnya Sebaiknya pada proses pengacin pertama jangan terlalu ditekan Karena batu pasir yang kasar akan ikut terbawa Contohnya seperti ini Dan sebaiknya pasir kasar tadi harus kita buang kita taburi semang kering supaya acian cepat mengeras dan tidak encer Lakukan proses tadi sehingga hasinya lebih maksimal dan memuaskan Demikian penjelasan singkat dari saya Semoga bermanfaat Sampai bertemu di video berikutnya Wabillahi taufiq walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Darso Ope